Lagi dia cocok kita Pernah ini Cok Pakan ini kiki kiki Aku akan selamanya oh. an enemy has uh, been slain you have been slain sorry Killing spree! Di seluruh dunia Ikuti rencanaku Aku selamanya. yeah <laughs> tidak pernah melihat selang seperti ini. 勝敗分けて。An <laughs> enemy has <laughs> <I'm sick>. Kalian tidak pernah melihat sulap seperti Kalian ini. Has wow. Turret!